di matam pulang sebelum kenyang Oke Mafro di sini sekarang Bapak udah ada di jalan pesigaran tempatnya di jalan raya kayakkolot di sini tuh ada kubur yang paling me Udah, uh, kumpang ada waktu sekarang, Mbak. ke uh, mana, uh. Aduh, ke Bandung. Oh, udah lama, Mbak? Apanya? Enggak. Berapa? Berapa tahun? Berapa ini? Lebih dari 20 tahun. 20 tahun. ayam. Pagi-pagi, ada... Pagi-pagi oh, ada? Ada... Nanti itu ini mah, ayam dibumburin kita pumbur ayam biasanya suka ada sate satenya belum dateng, datang enggak ada silpanya belum dateng ya mbak? yes, silpanya yes ha? ha? Rame, Oh, ya, live ramai tuh. nanti dimasukin ke YouTube lebih ramai lagi ya, Pak ya. Halo, halo. Kenapa enggak lucu? dulu lu sehat? Alhamdulillah, ternyata ketemu teman. Ternyata adik adi kelas di kampus. Oh no. Mas aku ini dia dulunya teman gue ya, adik kelas. Adik kelas. Adik kelas. Ma um, Bro, sama kalian ini itu bukan bubur ayam tapi ayam pakai bubur <laughs> dan itu kalian tim bubur yang diaduk atau yang enggak Kalau saya sih bubur yang diaduk. Nah, Terasa enaknya. Oh, iya, Wah. Um, Coba. Ya, uh, Sudah berapa tahun Bapak di sini? Ini itu Bapak juga alangkah senang masih belum tempat? Oh itu ya, woi. Oh, ketemu nih laporan. Oh, sama si Bapak makannya sekarang. Oh, lihat juga. Kita dicobain dulu ya. Pasigaran. Bubur pasigara. Bubur pasigara jadi Dan kalian kalau yang mau kesini sini bubur pasigara jangan kayak kayak polot kata si Bapak. Kita coba, kita hajarnya bubur. Sudah ini kalau lagi nih postingan. Oh, bagus bismillah. Kita sampai ya. Sore ini paginya padat, gitu, oh. yang masuk karyawan yang pulang Oh, Jadi guys kalau sini tuh buarin itu mukanya dua jam, dua, dua jam pagi jam sama sore. Ya. Jadi sore jam 5, kalau pagi jam, jam jam lah, ya, sarapan sarapan. Jam tuh udah agus. Wih. Ya. Wih jam dari buka jam 5, jam 7 malam udah habis, dua jam habis. habis, habis, habis, habis, habis. tadi ini iklannya dari bubur pasigaran, bubur pasigaran. Ya, ya. Nah, kita hajar lagi ya. Satu, ya, barai. Nah, tuh di sini tuh ada sate, sate usus, sate telur puyuh, sate amla kata kita datangnya terlalu cepat biasanya kalau kesini kita malam dapat penuh oh berkabisat kalau nanti malam makanya sore-sore ke sininya eh hey, ternyata atas simpannya satunya belum datang nah oh. gorengan ini di sini tuh tadi kata si bapak juga jam 5 buka jam 7 malam tuh udah habis saking ramennya kita sebenarnya kita langganan di sini kalau misalnya makan sama keluarga di sini kalau malam-malam tuh kita tuh sampai makan itu di dalam mobil saking sebagian tempatnya itu gitu. Ini itu bubur tuh udah 20 tahun atas ya, sih banyak ya terhajar lagi nanti aja kameramennya kan, ya belakang aja di akhir belakang aja di ada sebenarnya tuh ini buburnya tuh kan biasanya bubur tuh suka ada yang bentuk-bentuk nasi oh ini udah enggak ada bubur jadi lembut aja telan juga langsung gak kurus kayak tikunya langsung telan juga langsung masuk ke dalam mulut asli nang alvinak pedo iyo Bisa senang, kadang bisa diomongin. Aduh, sekarang udah bayar bikin pesanan buat semua ini ini harga proporsi berapa? delapan kok sate? sate satean? ribu. telur? 3000 khusus ada khusus? ribu tadi berarti saya karoketnya satu, ini kalau tujuh enam, ene, ene, ene, ene, ene, ene, ene, di ene, ene, ene, ene, ene, ene, ene, ene, ene, ene, ene, tuh jadi kalau misalnya buat abro ma bro sekalian kalau misalnya mau sarapan kesini aja bubur pagi makasih lagi pas aduh pagasih lo loe oke guys bungkus kita closing aja, makasih ya udah nonton video ini jangan lupa like komen dan subscribe kalau misalnya ada tempat recommended komen aja di bawah Masukin ke YouTube. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, baik.